Pertama kali adalah rumah makan padang Karena memang suku Minang terkenal dengan makanan yang memiliki banyak cita rasa Salah satunya adalah rendang Suku Minang adalah suku yang mendominasi penduduk di Sumatera Barat Jika suku Batak banyak mendiami daerah pedalaman Sumatera Maka suku Minang adalah suku yang banyak mendiami daerah pesisir Pulau Sumatera Menurut isi buku kecil sejarah situs-situs udaya Minangkabau di Batur. Umumnya, sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui dari Tangguh. Tangguh sendiri merupakan hikayat ataupun cerita yang menjelaskan tentang asal usul dan yang moyang orang Minangkabau hingga tersusunnya berbagai peraturan yang tersusun hingga saat ini. Namun begitu, muncul sebuah penilaian bahwa hanya sekitar dua persen isi cerita dalam Tangguh yang adalah fakta sejarah. Hal ini disebabkan karena isi Tangguh dipenuhi dengan interpretasi umum ataupun pribadi. Jenis tambo sangatlah variatif, Di antaranya adalah tambo tulisan, tambo lisan, tambo asli, tambo saduran, dan tambo terjemahan. Sementara itu, tambo yang tersebar di Sumatera dinamakan dengan tambo layang. Tambo layang telah berumur sekitar 200 tahunan. Tambo jenis ini berisi tentang tulisan Arab Melayu, meskipun adanya ketiadaan sejarah Minangkabau yang tidak pasti, Masyarakat Minangkabau percaya bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari puncak gunung merapi di Sumatera Barat. Dari tambo yang diterima secara turun-temurun, menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambu ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan salah laku Salatin, yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sansa Burba, yaitu salah seorang keturunan Skandar Zulkarnain, untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Teutro melayu atau Melayu Muda, yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2000-2500 sampai tahun yang lalu. Beberapa kawasan daerah ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak Limuk, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Data. Pada masa pemerintahan Hindia India Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut afdeling dikepalai oleh seorang presiden yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan darah yang lain, serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan, kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nanduo terbagi atas rantau di Hilia atau kawasan pesisir timur dan rantau di Mudia atau kawasan pesisir barat. Pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu, namun sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai dibedakan. Melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang dianud oleh masyarakat Melayu pada umumnya. Kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Selain dari tambo suku Minang tersebut, Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Astronesia. Bangsa Astronesia dulu bermukim di daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Gelombang pertama datang pada zaman Neolitikum, yaitu zaman Batu Baru, sekitar 2000 sebelum masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Perutu Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Batak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, dan lain sebagainya. Gelombang kedua datang pada tahun 500-100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutro Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain sebagainya. Ada pula yang berpendapat bahwa suku Minang berasal dari India bagian selatan berikut ini adalah opini tentang suku Minang berasal dari India bagian selatan berdasarkan fakta-fakta antropologi yang pertama kalau kita cermat memperhatikan orang Minang itu sangat beragam ciri fisiknya namun secara umum rata-rata bercirikan Asia Selatan yaitu orang pesisiran Pariaman Padang Tasman Barat ranah Pasisial. Bercirikan Asia Timur, yaitu Orang Ruha, Nantigu, Pasaman, Solo, Alam Surambi, Sungai Pagu, Kurinci, dan bercirikan Asia Tenggara atau Melayu, yaitu Orang Lantau Timur, Riau, Sawah Luto, dan Si Junjuang. Kalau kita pernah berkunjung di Sri Lanka, Tamil Nadu, Madras dan wilayah Penggala, kita akan merasa mudah bersua dengan wajah-wajah yang akrab dengan saudara kita di wilayah Pak Ryaman atau Gempadah. Kalau kita sering bertandang ke Filipina ataupun Thailand, mungkin pula kita akan menyangka bertemu dengan salah satu kenalan kita yang berasal dari Bukit Tinggi. Begitu pula jika kita pernah berkunjung ke Semeranjung ataupun Sarawak. Yang kedua, pada masa penjajahan Kerajaan Pageruyung Hindu, rata-rata prasasti ditulis dalam dua bahasa, yaitu Aksara Palawa berbahasa Sanskerta, bahasa resmi Kerajaan Singosari ataupun Majapahit. Dan satunya lagi adalah aksara India bagian selatan Yang sering ditemui dalam prasesti-prasesti terkait penyebaran agama Buddha Adakah perlu dibuat prasesti dalam suatu bahasa Yaitu bahasa India selatan Jika tidak ada pembacanya Yang ketiga Sebagaimana kita ketahui Gelar-gelar nenek moyang itu seperti Maharaja Diraja Cati bilang pandai Harimau campah Dan lain-lain Sangat beraroma daerah asalnya yaitu India selatan Siam dan Tiongkok yang keempat, layak juga kita ketahui, ekspedisi penaklukan kerajaan Makedonia ke Dunia Timur berakhir dengan keputusan tidak bulat pada tahun 327 sebelum masehi di tepian Sungai Pasin atau Sungai Indus. Sungai ini sekarang berada di dekat perbatasan Pakistan-India. Tentara Makedonia yang dalam perjalanannya berubah menjadi laskar multirasial. Tidak semuanya ikut perintah Iskandar Zuharmain untuk menghentikan ekspedisi penaklukan ke Timur. Beberapa faksi dengan tetap membawa panji-panji kehormatan Iskandar Zulkarnain meneruskan perjalanan menyusuri pesisir Pantai Malabar, India. Sampai India Selatan dan Sri Lanka bahkan ada pula yang menyeberangi laut ke Selatan sehingga sampai di Sumatera seperti wilayah Pantai Barat dan Aceh. Yang kelima, pada masa permulaan abad Masehi sampai beberapa abad kemudian di India Selatan berkuasa Kerajaan Cholang Mandala yang pengaruhnya sampai ke Sri Lanka, siang Myanmar, dan tentu saja Sumatera. Pada saat bersamaan, kerajaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya baru saja tumbuh. Imigran India Selatan banyak yang menyebar sampai Sumatera, terutama Aceh dan Pantai Barat. Pantai Barat sendiri adalah wilayah internasional yang ramai pada masa itu. Yang keenam, kalau dikait-kaitkan dengan fakta sejarah kerajaan Pagaruyung Hindu, yaitu pada masa Aditya Warman yang dikenal sebagai Dang Tuanku, dengan tokoh-tokoh dalam Tambu, dengan asumsi tambo benar, maka selisih waktu antara Aditya Warman dan para Paraniniak yang turun dari Gunung Merapi tidak akan lebih dari seribu tahun. Sehingga dengan asumsi itu bisa diramal tahun turunnya Ninia itu sekitar tahun 300 sampai 400 Masehi. Yang ketujuh, suku Chaniago ada yang mengatakan berasal dari kata Chino Niago atau orang Chino yang pandai berniaga. Sedangkan suku bodi tentu sangat erat dengan kata bodi atau bodi yang lekat dengan ajaran Buddha dari India. Yang kedelapan, pada tahun 1550-an, berdasarkan buku plakat panjang, seorang utusan Portugis yang berpetualang ke pedalaman Minangkabau kaget melihat kemajuan pertanian dan tata kelola sistem pertanian di daerah pedalaman Sumatera yang menurutnya sangat maju, mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang berperadaban tinggi. Yang kesembilan di Pariaman sampai saat ini masih berlaku adat uang jemputan yang ternyata ditemukan pula di beberapa negara bagian di India dan yang kesepuluh di daerah Kerala Tamil Nadu India temukan komunitas yang menganut matrilineal sekaligus mengaku keturunan Iskandar Zulkarnain juga. Itulah beberapa pendapat tentang asal usul suku Minang yang dapat kita jadikan referensi. Adapun penamaan suku Minang yang dipakai pada desa. Ini berawal dari adanya isu yang beredar, bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Jawa. Agar tidak terjadi pertumbuhan darah, maka diusulkan untuk melakukan adu kerbau. Peristiwa adu kerbau ini akhirnya dimenangi oleh kerbau kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut memunculkan kata Manangkabau, yang artinya menang kerbau. Sehingga selanjutnya, kedua kata tersebut dijadikan nama desa Minangkabau. Hal ini dilakukan sebagai pengingat, dari kemenangan peristiwa adu kerbau antara kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majapahit. Masyarakat Minangkabau mendirikan rangkiang, atau rumah loteng yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Itulah sekelumit kisah tentang asal-usul suku Minang. Semoga informasi kembisajikan ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.